北海铺 Balon balon Balon balon apa? Balon? Ya Ya balon. Balon. Balon. balon Ini harganya berapa? Rp. 100.000 bang Mahal kali ya Balon aja Rp. 100.000 Murah dong? Murah ya? Ya Kita punya 500 Boleh ini. beli semuanya enggak? Kenapa nggak boleh dibeli semua? Beli, beli semua ya. Eh, mana sih yang dibeli? Makasih, makasih, makasih, makasih, makasih ya. Enggak usah bayar, <laughs> bayar gratis ya. <laughs> <tuk> memel, memel, memel. Jadi gimana bolehnya? Gitu jualan, dia belum tahu ya. Nak, ya, kenapa dia apa yang tadi yang beli? Mereka beli tadi, ya. Udah bayar kan? Mana buktinya dari bayar? Coba ini, ini uangnya, uang siapa ini deh? Uang uang uang uang uang uang ayah uang uang uang ayah uangnya uang uang ayah. uang, uang, ayah. uang, uang ayah. Maafin saya Bu ya, gimana ini? Ini, ini sebenarnya bukan dijual loh Bu, bukan dijual ini, ini mainan dia Cuma oh. dia emang senang balon gitu ceritanya Ketipu kita, ayolah pulang ya. ya nggak bagus sih jualannya nih, nggak bener ini jualannya, ayo kita pulang aja yuk Uang kita kan udah ditaruh dalam tadi, gimana ya mintanya, padahal kan udah diambil sama adek itu yang kecil itu atau kita bicarain aja dong. Ada ide enggak? Ada Apa? Uh, Apa? Kita itu dicayain aja Kita bicarain aja oh, Oke lah, kita coba yuk Om, oh, om Uang kami ketinggalan Iya? Iya Kapan uangnya ketinggalan? Kan udah jadi beli tadi Kami udah kasih uangnya loh om yang itu yang 10000 sama 5000 iya pak iya kan Pis. iya iya Ya kan Pak ya iya mana buktinya ibu? kalau uang ini adalah uang kalian bertiga ini kan udah di sini jadi uang kami dong tempat om nggak ada CCTV ya? ih, jadul kali tokonya ini. ada kok bu CCTV-nya. coba ibu tengok bujok sana tuh <laughs> Coba ceklah Om, itu kan ada CCTV-nya Tapi udah rusak Weh, bohong <laughs> Udah rusak CCTV-nya Saya kasihan loh Om, gak ada lagi uang jajannya Om hari ini Om Ya udah deh Om, kami ikhlas Ikhlas kan? Hmm. Hmm. Ayo bis, kita pergi <laughs> ya, Dadah, makasih Bro